Oh, halo teman-teman, kita main Vivo Mobile ya Apa ini? Klaim hadiah Klaim hadiah Nggak uh... bisa bersebut Inggris, bro Tuh, terus saya mulus, bro Toko, ah nggak, ah. terlalu banyak market di sini Oke okay. si CL Ah Inbox Laga berakhir Undangan Liga Undangan Liga Wow, penggemar 801 Undangan Liga Laga berakhir Laga berakhir, laga berakhir. Halo Saya ingin memasukkan kamu ke daftar teman Zaidan, oke okay. Terima, oke okay. Permintaan pertamaan Askan Oke okay. Askan Oke okay, coba kita lihat sini ada apa ini Selamat datang anggota Siapa ini Glory FC Ini bro uh, Anggota liga saya Yang ada di apa, Tim ini Overall yang paling tinggi itu Bang Barcelona Overallnya 117 Dia level 30 Coba legendaris legendaris 3 Wah, Bang Barcelona udah legendaris 3. Saya kalah. <laughs> Saya masih kelas dunia. Kelas dunia satu, mencapai apa? Legendaris 3 aja ya Allah ngempot, Bro, susah. Susah. Peri Pop. Oh, oh, Pop formasi 422 Eh uh, Deren. Darren Watkins, eyeshow speed, overall 118. Asgar, 116. Oh, codot, Poker 5. Al overall 99. Muhammad Rizan, overall 107. Alki, Munchen, NNK. Glory FC, overall 103 level 12 tinggi loh fatih dani norlak <laughs> kalau norlak itu temen sekantor bro manchester city bang jack oh jack ini oh ya bang jack john gerald joss money mommy usd siu level 11 slayer king oke okay. Glory FC, welcome Glory FC. Uh... Ya aja deh, temukan lawan. <laughs> Mulai turnamen. Wow, oh. popularitasnya 880 ratus delapan puluh masih jauh. sambil ini deh. Oh Main ya, Bro Main-main, bertarung one by one, satu lawan satu Nih, saya mau pengen mencapai legendaris 3 ini hurufnya Set set centang gitu ya, Bro Centang ini, kalau saya kalah, turun lagi, Bro Masa? Overall 114, level 30, masih di kelas dunia satu.